Oh, ini ini teman teman kita, Gak ada lah tenang toh. Pakde. Piye, Matu? Apa apa sih ayo. nyawang cepat apa ini kita ini ini mau benar ini nyanyi tapi aku ini ngamuk kita coba kosong kosong kosong si nama si bisa ya, kita ya iya, iya iya jam 100 lagi yang oh, tak nganu tak iya, iya Kenapa ini saya Pak Dewa tak Dia aturan piye bayar di sana, si, no. bayar <tif> si, bayar di si. bayar si, no. memang karena dia aturan, memang ini viral, Romerong Atos, dua puluh lima, lima, dua puluh lima, dua puluh lima, dua puluh lima, dua puluh lima, dua puluh lima, dua puluh puluh lima, dua puluh lima, dua Ngapain murah? Gue nih mau ngetahuin kelas laki-keladi tapi nggak ada yang laki itu pura, Saya tiba-tiba Anda pitung satu sekolah, oi, serasa was <SILENCILENCIL> langsung gas ya! Wah, hmm. itu pelanggannya. <SILENCIL> ini pusing tajam bro benteng das gimana? eh ini pak gimana? Eh, Tapi Oke. Bagaimana konon saya lho? Bah, itu motor ya ditutup nih Kono-kono aman Ya, ya kayaknya konenji, ngapain lu kemari? boleh nggak ngene? loh, ya kamu. Okay ya kau, kau, kau, Oke, senang-senang gitu. Tapi Nah, nah. que.. eh. eh, kem eh, kip. masih no, Esto buyar Ini ini mau mau, boleh, Oh, my God.